Alhamdulillah hari ini tepat di tanggal 17 Agustus tim badan wakafan kuraan datang ke pondok suantren Rafa Roshidin yang berada di kabupaten kuburannya Saya terima titipan wakafnya jariannya mudah-mudahan Allah balas dan kebaikan yang lebih baik baik dunia sahabatnya dan mudah-mudahan Uh, ini berkelanjutan Insya Allah akan bermanfaat Dan insya Allah pahalanya akan sangat biasa mengalir sampai jamur, jamur Untuk itu kami mengajak Para sekalian Di BWA untuk Proyek Al-Quran di Kalimantan Barat 100.000 Di tahun 2020